Salam sejahtera Isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jom Coding untuk Science Computer Tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Elena Che Unit 3 Mengendalikan Database Dalam unit ini, kita akan pelajari tentang Cara untuk insert, update dan delete data dalam web pages Serta menggunakan standard library untuk mencantikkan website yang kita desain Mari kita rujuk kepada buku Jump Coding unit 3, buka surat 37 hingga buka surat 40. Dua. Apa yang ditunjukkan dalam lima buka surat ini ialah bagaimana kita nak masukkan Bootstrap. Ya, yeah, Bootstrap ke dalam sesuatu web page dan mengapa kita perlukan Bootstrap. Contohnya di sini, jika kita rujuk kepada website untuk w3school.com yang kita cuba untuk resize screen dia. Apa yang kita nampak di sini ialah apabila kita kecilkan screen butang-butang dia tempat untuk frame untuk sidebar semua dia akan berubah mengikut kepada screen. Ini adalah um, sesuatu komponen yang dipanggil responsive responsive web design. Ya, yeah. responsive maksudnya design tersebut bergantung kepada size screen dan dia akan berubah. Jadi, untuk membangunkan satu web page yang mempunyai responsive design yang memerlukan uh, masa yang sangat panjang dan programmer, para programmer telah membangunkan Bootstrap. Ya, yeah. Bootstrap yang memudahkan desain yang boleh memudahkan desain jadi bootstrap ini sebenarnya adalah merujuk kepada CSS file mari kita type perkataan bootstrap CSS ataupun bootstrap download bootstrap download jadi klik kepada download.bootstrap dia akan bawa kita kepada getbootstrap.com kita akan download bootstrap file dia jadi scroll down sampai ke butang download oke okay, tekan kepada butang download simpan file tersebut bootstrap saya terletak di desktop dan di zipkan buka folder tersebut kita akan nampak ada css dan js JS ini JavaScript, CSS ini Cascading Style. Mari kita tengok kepada folder yang bernama CSS, double klik dan masuk. Di sini mempunyai banyak file CSS. Kita ambil bootstrap.css yang paling atas. Jadi apakah kegunaan file ini? Kita akan masukkan dalam folder yang kita gunakan nanti untuk pembangunan. Jadi buka folder kamu pergi ke C Drive, ZAM, xampp. lepas itu masuk kepada HT Docs, lepas itu masuk kepada Dashboard. Oke, okay. kita hasilkan folder yang baru, namanya SK Underscore Unit 3. ya, yeah. Enter. Dan masuk kepada folder tersebut, right click, tambah lagi satu folder yang bernama CSS. Okay. Masuk ke dalam folder CSS Buka balik bootstrap.zip tadi Heret dan keluarkan bootstrap.css ini Heret dan masukkan bootstrap.css ini Dan kita akan gunakan bootstrap.css tersebut Oke, okay. Tutup zip file Mari kita buka notepad Plus, plus. Okey, tutup semua yang tidak berkaitan. Buka fail yang baru. Masukkan coding yang asas. Saya namakan page ni sebagai register. Lepas tu saya masukkan page ni untuk link. Okey, coding ni boleh diperolehi dalam muka surat 41. Simpan file tersebut setelah selesai. Masukkan codingnya berkaitan. Dalam folder, jangan lupa klik kepada dashboard. Folder kita bernama sk-unit3. Pilih file type, save as kepada php. Simpan file tersebut sebagai sk sk-index.php tekan butang save tengok kepada folder sk-unit 3 sepatutnya ada file yang bernama sk-index.php seterusnya masukkan coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 42 simpan file tersebut selepas memasukkan coding yang diperlukan mari kita tengok hasil mengikut tersebut buka tab yang baru masukkan address localhost-dashboard pastikan zem kamu dah diaktifkan okey pastikan apache dan mysql butang action ni adalah telah ditekan okey dan port 80 443 3306 semua di di connect okey control panel Balik kepada tab ini, masukkan localhost dashboard, folder kita ialah SK Unit 3, dan file ialah SK index.php. Jikalau tiada sebarang masalah coding, anda sepatutnya nampak patch begini. Balik kepada coding, mari saya buat penerangan sedikit. Pertama ialah dalam body kita define class sebagai bg dark background dark color maka output dia background dark color lepas tu kita create container dan setiap container tersebut mempunyai row baris dan dalam row tersebut ada column yang large bersaiz 6 satu page ini biasa dibahagi kepada 12 kolom, jadi kita mempunyai 6. Kalau mau bau pula, dia otomatis. Oke, okay. card empty-5. Card title. Jadi mt 5 dengan card title ini adalah refer kepada di sini, Bahagian sini. Empty 5 ialah size untuk teks. Yeah, size untuk teks, tapi kita rujuk kepada title di sini. Lepas tu, hatch maksudnya title size dia. Kita bagikan BG success, background success. Success ni ialah warna hijau, text white, text center, letak di tengah-tengah. Oke, okay, letak di tengah-tengah. Jadi, semua ini termasuk lebih white. Uh, card dash box body contohnya form control semua ni adalah coding yang telah dimasukkan dalam bootstrap oke okay, kita hanya panggil jadi bagaimanakah kita tahu bila nak gunakan contohnya column large 6 ini kita define sendiri tetapi card body card title ni boleh dijumpa dalam bootstrap online kita hanya perlu masuk kepada Google Type Bootstrap (bukan buka, bukan Bootstrap Download). Ya. Type Bootstrap Coding (ataupun) um, Ya, kita hanya perlu Type Bootstrap Coding Tutorial. oke okay, masuk kepada W3 School. Dia ada dua version: satu Bootstrap 3, satu Bootstrap 4. Masuklah Bootstrap 4. Semua penjelasan ada di sini Contohnya sekarang color Color tak kira adalah text color ke apa color ke Kalau kita adanya peringkatan text Dash Mula dengan mute Maka colornya adalah begini Kalau primary Maka warnanya biru Kalau sukses Markanya hijau Dan seterusnya Jikalau button contohnya kita boleh pilih juga warna untuk button. Ini, ini adalah contoh coding untuk button. Button type button class dia btn btn-primary. Apakah nama butang yang kemudian letak tutup button? Balik kepada sini tengok button name submit. Kita bagikan nama submit. Class kita kita refer kepada btn btn-primary. Jadi rujuk kepada sini btn btn-primary warna merah. Eh, sorry. Warna biru. Dan perkataannya ditulis jelas submit. Maka itu sebabnya butang di sini warna biru, perkataan submit. Ini inilah contoh dia penggunaan untuk CSS. Jadi ia memudahkan design. Ia memudahkan design. Dan dalam kelas body card body kita, kita masukkan satu borang Sebab kita nak gunakan uh, input form apa ni text box yang boleh masukkan username maklumat username text box yang boleh masukkan email dan text box yang boleh masukkan age. Lepas tu kita tambah juga butang submit. Lepas tu jangan jangan lupa tutup form. Yeah. Dan pastikan div di sini. Satu dua tiga empat lima. Okay, jadi yang title title register form in PHP ni adalah berada dalam container cut title. Manakala cut body pula adalah bahagian ni. Jadi kena tahu berapa div yang ada. Jangan silap type. Mari kita bangunkan pangkalan data yang berkaitan. Buka Bukaxam control panel. Tekan kepada butang admin. Lepas buka browser, tekan kepada phpmyadmin. Di bahagian kiri panel, tekan butang new. Kita kena bangunkan pangkalan data yang baru. Dalam database name kita masukkan perkataan Login Login Tekan butang create Lepas itu kita kena create table Table kita bernama Login underscore Member Dan untuk sementara ini Kita kekalkan dulu number of columns Sebagai 4 Kemudian tekan butang go. Masuk maklumat seperti berikut. Maklumat ini boleh di maklumat ini boleh diperolehi dalam buka surat 43. Kita masukkan file untuk id, username, email, age. Lepas itu type adalah in, watchart, watchart, in, Length dia 11, 100, 100, 100, Dan jangan lupa Bagi ID Kita kena Tukar bahagian e underscore ID Auto increment Tekan tick nih okay, Pastikan dia dipilih Lepas itu scroll down Tekan butang save Maka kita telah berjaya Membangunkan Pangkalan data yang mempunyai table namanya Login_Member dan table tersebut mempunyai ID, Username, Email, Age dan maklumat sebagainya. Apa yang kita buat seterusnya ialah balik kepada coding. Kita kena masukkan coding yang berkaitan. Jadi scroll up to the page yang paling atas. Masukkan connection database dia php connection database ini adalah connection database coding okay, pastikan tiada masalah typo dan bahagian nama untuk database ialah login ya, sebulat sama dengan maklumat yang kita masukkan dalam php myadmin lepas itu apa yang kita buat ialah kita kena masukkan coding supaya lepas butang submit ditekan lepas butang submit ini ditekan dia akan bagi respon ya. username masukkan email age semua ke dalam page yang seterusnya maka kita masukkan coding PHP selepas form ataupun dalam form ini boleh diperolehi dalam muka surat 43 simpan file tersebut sekiranya coding akan dimasukkan dengan berjaya oke okay, apa yang berlaku di sini ialah jikalau kita tekan butang submit ya yeah, dan dia akan cek dia akan cek sama ada username ini email dan h adalah empty. Jikalau empty, dia akan keluarkan message Please fill in the blanks. Okay. Kalau dia ada maklumat, kalau semua text box ada maklumat, maka dia ambil username, email, that age, dan dia insert ke dalam pengkalan data table namanya log in member. Log in underscore member. Jadi bagi query ini jangan lupa kita kena letak single quote kedua-dua single quote ni sebab kita ada satu ID yang auto increase. Semua result kita pass kepada variable result. Okey. Jadi kalaulah variable result ni dia berjaya dimasukkan maka patch ini dia akan head kepada sk_view.php sementara ini kita belum ada lagi kita belum ada lagi patch yang bernama sk_view.php jika Jikalau gagal maka dia akan paparkan message please check your query oke okay. jadi apakah yang di sini ialah berlaku ialah jikalau butang ini tidak ditekan oke okay, tapi kita refresh patch tersebut maka dia akan buka sk underscore php eh sk underscore index dot php maksudnya dia refresh patch tersebut simpan file tersebut mari kita tengok apakah hasil dia pastikan kita refresh terlebih dahulu oke okay, masukkan um, nama mungkin chin sebarang maklumat KH38 tekan butang submit. Okey nampaknya tiada masalah sebab dia refresh kepada patch sk.sk_index.php. Uh, Jadi kita kena periksa juga dalam pangkalan data sama ada maklumat tersebut berjaya dimasukkan tidak. Jadi klik tab browse. Okey klik tab browse dan tengok kepada maklumat dalam pangkalan data. Saya dah masukkan satu Username, chin, email Ok, h dia dengan betul Cuba kita tambah 5 data 5 data ke dalam pangkalan data tersebut Ok, saya sudah masukkan data yang Dummy data Mari kita tengok Berapa dummy data yang telah saya masukkan Ya, betul Saya sudah masukkan 5 dummy data Jadi sekarang apa yang perlu kita tambah dalam Uh, patch ialah view patch okay. Supaya dia boleh refer kepada skview.php Seterusnya kita masukkan skview.php Tekan butang new Ambil struktur asas yang terdapat dalam sk underscore okay. Padam semua konten dalam body kita simpan file tersebut. Jangan lupa file ber format PHP namanya sk_view. Simpan dalam folder sk_view uh, sk_unit3. Tekan butang save. Jadi saya tidak kacau untuk Connection database sini memang betul login dan title kita kena tukar kepada view patch. Style sheet saya tidak berubah, sebab so kita gunakan style sheet yang sama. Dan body class saya pun tidak tukar. Ya, seterusnya kita kena masukkan coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 45 dan 46. Simpan file tersebut. Sekiranya sudah masukkan coding, saya hanya masukkan sampai table saja. Oke, okay. jadi kita tengok dulu apakah hasil daripada view.php tersebut. sk_view.php. Inilah output dia. Kita mempunyai table yang ada user ID, username, email, edge, edit dengan delete. Oke, okay. perkataan-perkataan seperti ini. Lepas tu, apakah yang kita akan buat seterusnya ialah kita masukkan PHP coding di bawah table ni. Dan dia akan ambil daripada database dan letak dalam setiap baris dalam jadual tersebut. Ok, balik kepada coding. Kita masukkan uh, coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 45 dan 46. Ini adalah Ini adalah coding php yang saya dah masukkan bahagian yang pertama ialah kita masukkan query select all asterisk ni maksudnya semua all from login member yeah. table kita bernama login member lepas tu semua result kita akan pass dalam variable yang bernama result dan lepas tu kita masukkan while wow loop kita ambil data fetch daripada result tersebut maksudnya daripada table tersebut apa yang kita ambil kita masukkan dalam setiap row variable row tersebut dan untuk setiap row ni kalau dia id maka kita masukkan dalam variable id kalau dia berkaitan dengan user dimasukkan dalam username kalau berkaitan dengan email email dan seterusnya dan lepas tu kita akan paparkan okay, ini ini adalah ulangan loop is a looping kan? jadi kita akan mengulang untuk table yang uh, untuk baris yang seterusnya kita akan echo apa yang kita dah dapat daripada database lepas tu kita echo username, echo email kita paparkan age dan seterusnya tapi edit dan butang delete ni sebenarnya kami tiada kami tiada dalam database tersebut dalam pangkalan data tersebut Okey, jadi kita letak dulu edit dan uh, delete butang ni. Lepas tu kita tengok dulu apakah hasil dia. Okay, sebelum kita tengok kepada hasil dia, tengok dulu ni ya. Wow loop, kita ada buka curly bracket. Jangan lupa tutupnya di sini. Okey, sebaris sebelum tutup table tersebut. Ini penting ya. Kalau tidak nanti tidak dapat result. Jadi save simpan fail tersebut mari kita tengok hasil dia refresh tab kita dia akan dapat maklumat daripada pangkalan data dan bahagian edit, delete ni kita ada tulisan sahaja jadi bagi siapa yang tidak dapat maksudnya ada masalah coding, salah type salah ejaan, huruf besar huruf kecil, ataupun hilang koma, kah, semi semicolon kecil jadi next, seterusnya apa yang kita buat ialah kita tukarkan edit, edit, edit, delete ni dia link kepada database tersebut dia link kepada ID tersebut lepas tu boleh kita padam dan update dalam pangkalan data jadi balik kepada coding kita tengok bahagian ini edit okay, jadi kalaulah pengguna ataupun user dia tekat butang edit, kita patut pas dia kepada satu page yang baru. Oke, okay, page saya saya namakan sebagai SK Edit. Manakala untuk butang delete pula, kita akan pas dia kepada page SK (underscore delete). simpan patch tersebut sekiranya sudah siap. Pastikan tiada masalah ejaannya. Simpan, mari kita tengok hasil dia. Tekan butang refresh. Kita akan dapat edit edit edit sekarang ni sebenarnya dia ada um, mempunyai satu link references kita panggil, okey. Jadi apabila kita letak kezer kita di bahagian perkataan Delete dan Edit, kita akan nampak bahagian kiri bawah screen mempunyai uh, HTTPS localhost ini dan itu get ID equal to 4, Dia tunjukkan. Okay, jadi sekarang kalau kita tekan butang ni, dia akan tunjuk patch error sebab patch ni belum lagi wujud. Yang yeah. kita akan wujudkan patch tersebut. Langkah yang seterusnya ialah kita hendak klik klik dan aktifkan fail sk_index.php. Lepas tu kita tekan file menu. Tekan save a copy as. Kita akan hasilkan satu borang yang baru yang dinamakan sk_edit.php. Kita okay, tekan save. Dan buka fail tersebut. Okey, tekan open, buka sk_edit.php tekan file open jadi sekarang sk_edit.php mempunyai semua code yang terdapat dalam sk_index kita tukarkan title kepada edit form lepas tu di sini pula kita tukarkan update form in php Ya. Bahagian lain tu kekalkan dulu, tetapi kita padam dulu bahagian ini. Kita tidak perlu lagi PHP code yang terletak dalam uh, selepas borang. Ya. Padam. Lepas tu simpankan borang tersebut. Tugas yang seterusnya ialah scroll ke atas borang tersebut. Okay. Di mana kita masukkan coding di sini. Jadi apakah coding yang dimaksudkan? Okay, kita refer kepada SK View Borang tu. Jangan lupa di sini kita ada dua page. Satu ialah SK Edit. php get_id. Dimaksud maksudnya di sini ialah maklumat daripada edit ni. Kalau kita tekan, okay, kita akan dapat satu nombor. Nombor ni disimpan dalam variable yang dipanggil get_id. Get Maka di dalam sked.php kita kena dapatkan id tersebut ya? jadi masukkan code seperti di bawah ni simpan dulu file ini. apa yang dimaksudkan dengan uh, variable id sama dengan kosong, maksudnya saya define, kita tahu bahawa variable id merupakan integer, maka kita kena define dulu okay, maklumat tersebut, lepas tu uh, variable username sama dengan nothing, null variable email null variable h null ini adalah predefined variable ya lepas tu kita dapatkan ID ID tersebut kita boleh dapat daripada get id ID daripada borang skview.php maksudnya selepas pengguna tekan sebarang butang edit maka variable tersebut akan capture ke dalam variable get id dan dia pergi ke sk _edit.php dia akan simpan simpan maklumat tersebut ke dalam variable id. Setelah itu kita akan apply query di mana select all semua maklumat daripada database login_member di mana id dia adalah sama dengan id yang kita perolehi di sini. Ini kita dapat daripada borang sk_web selepas tu kita apply mysql query ok, di mana kita akan tunjukkan maklumat menggunakan mysql fetch array jadi apakah array yang kita dapat, kita ambil semua kita ambil semua id, row, username row, email row, email lepas tu h pula row untuk h, jadi kita akan paparkan maklumat tersebut Okey, di dalam array ini. Dan seterusnya kita akan letakkan maklumat tersebut dalam borang. Dalam borang supaya kita boleh paparkan maklumat tersebut dengan betul. Bahagian yang kita tukar di dalam form ini ialah pertama ini ni kena tukar kepada sk_update .php dan di mana kita akan pass variable yang bernama id di mana variable id tersebut kita pass daripada kod php echo daripada id maka maklumat maklumat id yang terdapat dalam borang ni di sini akan automatically dimasukkan di bahagian variable id ini dan selepasnya ianya akan digunakan untuk borang sk eh, sk ini adalah tugas yang pertama yang kedua pula bahagian input text text box ini placeholder kita tidak perlu lagi kita padam kita replace dengan value kita dapatkan value daripada pangkalan data. Maka codingnya adalah value sama dengan PHP di mana kita boleh dapat daripada variable yang kita ambil daripada pangkalan data bermana uh, uh, variable daripada pangkalan data yang bernama variable username. Ya, seterusnya kita replace email tersebut sama juga caranya ialah tukar username kepada email dan yang terakhir ialah bahagian age tukarkan variable kepada variable age Oke, okay, double check coding double check coding pastikan tiada kesalahan coding ni boleh rujuk kepada muka surat 48 dan 49. Okey, sini ada terlebih n perkataan n. Jadapadamkan. Butang ni bukan lagi butang submit. Ya, yeah. butang ni butang dipanggil butang update. Maka namanya pun kita panggil update. simpan fail tersebut sekiranya sudah berjaya dimasukkan coding yang diperlukan mari kita tengok hasil dia ini adalah view untuk sk_view.php. underscore bila kita letakkan ke z kita akan nampak di bawah kiri skrin di sini dia akan tunjukkan maklumat sk_edit.php get_id sama dengan lima empat tiga get_id nilai yang akan dipas ke dalam borang sk_edit kita cuba mana mana sahaja maklumatnya kita tekan okay dia akan pas kepada sk_edit.php dengan berjaya jadi sekiranya ada tekan butang edit anda akan dapat nilai-nilai ini maka maksudnya coding tidak ada masalah jika tidak maka coding ada masalah ya jadi seterusnya apa yang kita buat ialah sekiranya saya tukar maklumat ini kepada 38 dan saya tekan butang update maka maklumat dalam bekalan data akan ditukarkan ya akan ditukarkan mari kita cuba hasilkan satu patch bernama update tetapi update patch SK update tersebut tidak mempunyai sebarang borang tidak se mempunyai sebarang interface dia akan buat kerja di belakang dan terus update data tersebut lepas itu dia akan kembalikan ke patch yang ini mari kita coba ya balik ke bahagian coding create satu file yang baru yang bernama skupdate.php pastikan file type dia betul php sk_update.php okey file ini seperti yang saya cakap tadi dia tidak mempunyai sebarang borang maka kita boleh terus masukkan coding php saya ambil coding php daripada sebahagian daripada sk_edit terutamanya yang bahagian connection database saya paste di sini Ini bahagian pertama, simpan file tersebut dulu. Maka seterusnya, apa yang kita buat ialah kita akan dapat data daripada ini. Bahagian SK terupdate kita ambil dulu, dulu variable ID, lepas itu kita akan update dalam pangkalan data. Oke, okay, sila masukkan code seperti berikut. Simpan file tersebut sekiranya sudah masukkan code. Apa yang dimaksudkan di sini ialah jikalau if is set post update. Jikalau borang ni menerima message post daripada butang update ya, kenapa update sebab dalam borang underscore, sk underscore edit ni kita ada butang bernama update. Maksudnya jika seseorang pengguna tekan butang update ni, maka dia akan terima message ni. Dan apa yang dia buat ialah dia akan ambil maklumat yang bernama ID. Di mana maklumat ID ini datang daripada variable tersebut. Yang kita define daripada variable ID. Selepas tu kita ambil juga username tersebut. Daripada username, email, daripada email, h, daripada h. Dan kita masukkan query kita gunakan update. Kita nak update maklumat tersebut. Maka update database yang bernama login__member. Gunakan set username adalah username yang baru, email adalah email yang baru, age adalah age yang baru. Di mana ID-nya mesti sama dengan variable ID. Okay, lepas tu result. Ini yang biasa kita masukkan. Kita apply MySQL like query. Dan jika result di berjaya dimasukkan ke dalam pengkalan data, maka kita akan tunjukkan sk_w.php. Jika tidak, ia akan tunjukkan message Please check your query. Okay. Dan sekiranya apabila pengguna tekan ni tidak berjaya, maka dia akan terus papar sk_w.php. Mari kita cuba tengok hasilnya. Tekan butang save. Balik ke browser. Ya, pastikan patch ni di refresh sekali sebelum kita uh, buat kerja ni seterusnya contohnya saya nak tukar umur chin tekan butang edit okay, kepada 40 ya, tekan butang update maka maklumat berjaya ditukarkan sekiranya coding anda tidak mempunyai sebarang masalah contohnya azmi kita tekan butang edit lagi Admin saya tambah n di belakang, ya. Email saya tukar kepada UMS ataupun boleh tukar kepada MOE. Umur dia tukar kepada 42. Mari kita tekan butang update. Maklumat terdapat berjaya diubah, sesuaikan ya. Jadi, kalau tiada masalah, kita boleh pergi ke bahagian delete pula. Kita akan hasilkan satu borang yang bernama sk_delete.php. Ya. Maka balik ke coding. Mari kita hasilkan fail yang baru dan simpan fail tersebut sebagai PHP file. Nama file ialah sk_delete.php. Jadi saya ambil kodingnya daripada sk_update.php ya. Saya ambil koding daripada sk_update.php dan saya letak di sk_edit.php. Tetapi kita tidak perlukan kebanyakan koding di sini. Apa yang kita perlu ialah apa yang perlu kita padam ialah line 7 hingga 9. Saya padamkan. Lepas tu 8 hingga 12 sekarang ni saya padamkan. Yang lain tu kita kekalkan. Kita akan gunakan kod tersebut. Selepas so, kita padamkan kod ni, tugas yang pertama kita kena buat ialah kita kena tukarkan if is set get okay, post ni tukar kepada get. Dan apa yang kita get di sini ialah kita get ID. Cuba kita lihat kepada form sk_view.php file tu. Ya, yeah. oh, del. Kita cuba ambilkan del, ya, D -E l Ini dia koding dia. Kita akan pass variable id daripada borang sk underscore view kepada sk underscore delete di mana variablenya ditambahkan del. Del. Jadi di sini ini adalah del. Ini adalah del. Maka sekarang kita mempunyai variable del ke dalam variable id seterusnya apa yang kita buat ialah kita kena masukkan coding untuk padamkan database okay. padamkan maklumat dalam database jadi variable query sama dengan sama dengan delete from login member where id sama dengan variable id jangan lupa semicolon ok double check variable query delete from table kita bernama login member way id adalah variable id single quote single quote double quote semicolon simpan fail tersebut okey selepas masukkan coding ini simpan fail tersebut dan kita kena cuba sudah sebab itu sahaja coding untuk delete delete from ya yeah. jadi balik kepada browser kita ada 5 data di sini kita cuba delete 1 dan sebelum kita delete sebelum kita proses Biasanya saya tekan dulu refresh ya, Lepas itu kita coba padamkan Data yang bernama Noraini tersebut Jikalau kita berjaya dipadamkan Page tersebut akan refresh Dan kita hanya akan tinggal empat data sahaja ya. Tekan butang delete nah, Tinggal 4 sahaja Jadi adakah ini betul Kita boleh cek dalam Pengkalan data Masuk kepada pengkalan data semula kita ada 5 data di sini, kita coba refresh sekarang tinggal 4 jadi sekiranya kita tekan lagi mana-mana satu, contohnya Aminah saya nak padamkan, tekan butang delete tinggal 3 sahaja dan kita balik kepada pangkalan data 3 data sahaja yang ditinggalkan maka jika Anda berjaya padam data tersebut maksudnya Anda telah berjaya memasukkan coding dengan betul ya, ataupun membangunkan coding dengan betul jadi untuk pemahaman sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan uh, semua patch ni ataupun kesinambungan patch tersebut saya akan tunjukkan slide satu slide untuk menerangkan seterusnya untuk memberikan penerangan seterusnya apa yang berlaku sebenarnya ialah Pada mulanya kita telah membangunkan satu page yang bernama sk .php, Di mana kita boleh mendaftarkan data menggunakan PHP file tersebut Dan seterusnya kita bangunkan sk-view.php Di mana file ini digunakan untuk memaparkan data Dan sekiranya kita tekan kepada butang edit Ataupun link edit tersebut Apa yang berlakunya ialah ia akan memaparkan semula data dalam borang yang, dimana, yang dinamakan sk_edit.php dan sekiranya kita tekan pula butang update tersebut dalam sk_edit.php form okey ataupun uh, borang tersebut apa yang berlaku ialah sebenarnya ianya ianya ia, ia, ia, ia akan memanggil fail yang bernama sk_update.php dan file tersebut tidak akan menunjukkan borang seperti sk_editor.php dia hanya akan proses data dan perbaharui data secara di latar belakang ya dan untuk pemahaman ialah halaman ini tidak akan ditunjukkan kepada sebarang pengguna setelah maklumat telah diperbaharui iyanya akan ditunjuk balik ke dalam borang ataupun di dalam borang sk_view.php dan Sebaliknya, jika lalu kita tekan kepada butang delete, apa yang berlaku ialah dia akan panggil sk_delete.php untuk memadamkan data dengan uh, terus, secara terus. Okey, lepas dia padam data, dia akan tunjuk balik ke dalam sk_view.php. Jadi inilah yang berlaku dalam unit 3 ya, jam coding untuk tingkatan 4 dan 5. Selamat mencuba.